Dinas Perkebunan Provinsi Riau, merilis harga tandan buah segar, TBS, sawit terbaru, selasa 9 Agustus 2022. Harga TBS sawit mengalami kenaikan periode 10 hingga 16 Agustus 2022. TBS sawit umur 3 tahun Rp1.641,84, umur 4 tahun Rp1.780,44, umur 5 tahun 1948,04 rupiah per kilogram. Pelan, tetapi pasti harga sawit makin menanjak, cek di daerah ini. Selanjutnya, usia sawit umur 6 tahun 1995,14 rupiah, umur 7 tahun mencapai 2073,04 rupiah, umur 8 tahun 2130,57 rupiah umur 9 tahun harga Rp2.181,30 per kilogram. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur Oktober 20 tahun sebesar Rp2.232,93 per kilogram atau mencapai 4,63 persen dari harga minggu lalu, kata Kepala Bidang, Kabit, Pengolahan dan Pemasaran, Disbun Provinsi Riau, Defris Hatmaja kepada JPNN. Sedangkan sawit usia 21 tahun harga TBS sawit mencapai Rp2.136,91, usia 22 tahun Rp2.126,04, usia 23 tahun Rp2.116,98, usia 24 tahun Rp2.126,38, dan terakhir usia 25 tahun mencapai Rp1.976,56. De Vries menegaskan, harga TBS itu disebabkan kenaikan harga CPO dan Kernel. Harga CPO rp rupiah, harga Kernel rp rupiah. tutupnya. Sekian harga sawit untuk tanggal 10 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.